Ini itu untuk bagian dalamnya yang kita ukur, itu yang kita jiplak. Ini namanya lapisan bislit, yaitu yang tadi kita ukur yang di sininya. Nah, ini dia. Nah, yang ini. Nah, kita jiplak jadinya seperti ini. nah seterusnya um, yang untuk bagian depan nah bagian depan itu kan kita nggak pakai kopnut ya nah jadi kopnutnya itu dibolong dihilangkan jadinya seperti ini ini bagian depannya bagian depan satunya bagian depan yang di sini ya nah ini dia ini ini itu kita nggak pakai jadi bentuknya seperti ini nah bagian depannya juga karena kita pola kognatnya nggak pakai jadinya dia tuh pisah gitu sebenarnya kan ini nyatu nih karena pola kognatnya nggak pakai jadi dipisah gitu nah karena saya pakai kocek itu saya koceknya saya jiprak lagi jadinya bentuknya seperti ini nah setelah itu untuk bagian untuk bagian belakangnya ini bagian belakang itu kan juga dipecah ya bagian belakangnya dipecah nah di bagian belakangnya bagian belakangnya ini dia nggak pakai ini enggak pakai kuponet juga jadi itu pecah antara ini dengan ini nah ini dia ini bagian belakang di bagian belakangnya nah ini karena untuk belahannya itu, jadi dia ikut juga. Jadinya seperti ini bentuknya setelah dijebak. Nah, setelah itu, bagian kerah-kerah-kerah yang bagian ininya itu kita jebak-jebak. Nah, jadinya seperti ini. Nah, se se setelah itu, bagian tangannya seperti ini yaitu bagian uh, saya pakai lengan panjang saya pakai lengan panjang. Nah untuk bagian kampuk kainnya bagian kampuk kainnya itu saya di sini 1,5 ini bagian depannya pokoknya yang ada lengkungan di sini saya 1,5 1,5 1,5 1,5. Nah untuk di bagian bawah itu saya tiga di sini juga 1,5. Nah di depannya di sini saya 1,5 ini di bawahnya 3 1,5 1,5 nah koceknya juga di disini 1,5 ini 3, 1,5 1,5 bagian belakang itu saya 1,5 1,5 3 1,5 1,5 dan nah, di sini juga 1,5 1,5 1,5 1,5 isinya 3 nah, bagian kerahnya juga itu saya kampu 1,5 1,5 1,5 1,5 nah pokoknya semuanya ini saya saya kampung ya nah setelah itu untuk yang bagian eh, bagian tangannya juga saya kampu 1,5 1,5 ini bawahnya itu 3 jadi 1,5 pokoknya bagian bawah itu saya Oh, kampungnya tiga. Nah, untuk yang bagian koce itu yang di sininya. Nah, di sininya itu saya jiplak. Nah, di sininya nih, yang saya gambar seperti ini, saya jiplak. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, jadi di sininya pas saya enggak kampus, saya enggak kampung di sini dua, sininya dua untuk bagian kampungnya.